selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang berpotensi kaya dan memiliki rezeki yang sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020. Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak yang berpotensi kaya mendadak dan mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020.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 Satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama, kartunya adalah Ace of One ataupun satu tongkat. Untuk zodiak yang pertama yang berpotensi kaya mendadak dan mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020, itu adalah seseorang yang berzodiak Aquarius yang diangka kelahiran 20 Januari sampai dengan 18 Februari. Di sini bisa dikategorikan bahwasanya seorang Aquarius akan berpotensi mendapatkan rezeki yang sangat bagus, dan kaya mendadak itu dikarenakan seorang Aquarius berani mengambil suatu keputusan dan memulai satu langkah yang sangat bagus di dalam kategori pekerjaan. Di sini, pekerjaan yang ia dapatkan dengan diawali ataupun pekerjaan yang baru, yang ia lakukan sekarang itu sangat bagus dan berpotensi membuatnya semakin kaya, dan berpotensi membuat rezekinya akan semakin bagus di bulan Agustus tahun. 2020 dengan dukungan dan dorongan orang-orang terdekatnya dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Aquarius sendiri dan di sini menggambarkan seorang Aquarius memulai karir yang baru dan pekerjaan yang baru yang membuat dirinya berpotensi kaya mendadak di bulan Agustus tahun 2020 dengan dukungan dan support dari seseorang sahabat ataupun orang di lingkungan sekitar serta saudaranya yang memberikan motivasi dan masukan yang sangat bagus kepada Aquarius dan untuk kartu kesimpulannya adalah justice secara umum justice itu diartikan keadilan sebab akibat pengaruh dan berpengaruh dan jika kartu the justice kita gabungkan dengan zodiak yang pertama ataupun zodiak Aquarius di sini menggambarkan Aquarius berani mengambil satu langkah ataupun karir yang baru serta pekerjaan yang baru di bulan ini sehingga akan menunjang karir dan pekerjaannya dan dia akan berpotensi kaya di bulan Agustus tahun 2020 dan The Justice sini menggambarkan akibat dari seorang Aquarius yang memberanikan diri untuk memulai karir yang baru itu menyebabkan keuangannya akan sangat meningkat dan menyebabkan kehidupannya akan semakin bagus dan berpotensi dia akan kaya di bulan Agustus tahun 2020 Selanjutnya, kita ke kartu zodiak yang kedua, dan kartunya adalah 6 of 1 ataupun 6 tongkat. Untuk zodiak yang kedua yang berpotensi kaya di bulan Agustus tahun 2020 dan memiliki rezeki yang sangat bagus adalah seseorang yang berzodiak Cancer yang diangkat kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli. Di sini seorang cancer dikatakan memiliki potensi kaya mendadak di bulan Agustus tahun 2020 dan memiliki rezeki yang sangat bagus itu dikategorikan seorang cancer memiliki suatu peluang dan seorang cancer mendapatkan suatu hasil yang bagus atas usaha karya dan pekerjaannya yang ia bangun selama ini di bulan Agustus nanti pekerjaan yang dilakukan oleh seorang cancer serta Usaha yang dilakukan seorang cancer selama ini akan membuahkan hasil di bulan Agustus tahun 2020. Di sini bisa saja berupa pekerjaan di dalam kategori sampingan pekerjaan inti ataupun bisa dikatakan usaha bersama dengan seorang pasangan. dan di sini di bulan Agustus usahanya akan membuahkan hasil sehingga membuat keuangannya semakin meningkat dan disinilah potensi dimiliki oleh seorang cancer untuk kaya mendadak di bulan Agustus tahun 2020. Untuk support energinya adalah Kenaik of Pentacle Secara umumnya, kenaik of Pentacle itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun Dan di sini menggambarkan seorang Cancer mendapatkan peluang yang berpotensi kaya mendadak di bulan Agustus tahun 2020 Itu disebabkan seorang Cancer mendapatkan hasil atas kerja dan jerih payahnya selama ini Sehingga di bulan Agustus ia mendapatkan kategori keuangan yang sangat meningkat deras dan didukung oleh seseorang yang berusia di bawah 30 tahun yang bisa saja seseorang yang membantunya di dalam segi pekerjaan dan jika kartu dejustice kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang cancer berpotensi yang mendadak di bulan Agustus tahun 2020 dan rezekinya sangat bagus itu dikarenakan usahanya semakin meningkat dan membuahkan hasil di bulan Agustus sehingga di sini keuangannya semakin meningkat dan kehidupannya akan semakin bagus yang didukung oleh seseorang yang usianya di bawah 30 tahun yaitu seseorang yang membantunya di dalam kategori pekerjaan dan di justice di sini menggambarkan usaha yang dilakukan oleh seorang cancer sebelumnya akan membuahkan hasil di bulan Agustus tahun 2020 selanjutnya kita ke kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah A of cup ataupun 8 piala untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai zodiak Virgo yang diangka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September. Di sini dikategorikan seorang Virgo mendapatkan potensi kaya mendadak di bulan Agustus tahun 2020 dan berpotensi mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020 itu dikarenakan ia membangun suatu asmara yang sangat bagus dengan pasangan sehingga di sini seorang Virgo dan pasangan akan sama-sama berjuang di dalam suatu kategori pekerjaan yang tujuannya untuk meningkatkan keuangannya di bulan Agustus tahun 2020 sehingga di bulan Agustus nanti hasilnya akan maksimal dan usaha yang mereka lakukan akan membuahkan hasil sehingga menunjang keuangan mereka semakin meningkat dan kehidupan mereka semakin meningkat dan disinilah kategori seorang firma mendapatkan potensi kaya mendadak di bulan Agustus tahun 2020 dan rezekinya akan sangat bagus dan untuk support energinya adalah Page of Cup. Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Virgo bersama seorang pasangan sama-sama berjuang untuk meningkatkan keuangan mereka di bulan Agustus sehingga di bulan Agustus mereka akan mendapatkan hasil dan berhasil meningkatkan keuangan dan kehidupan mereka sehingga di sini mereka mendapatkan dukungan dari seorang anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri dan jika kartu The justice kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang zodiak Virgo berpotensi semakin kaya mendadak di bulan Agustus dan mendapatkan rezeki yang sangat bagus itu didukung penuh oleh seorang anak yang di bawah usia 15 tahun dan dengan bantuan dari seorang pasangan dan di justice di sini menggambarkan seorang pasangan dan seorang pilgo sama-sama berjuang untuk meningkatkan keuangan sehingga di bulan Agustus mereka berhasil mendapatkannya dan mendapatkan kategori berpotensi kaya mendadak di bulan Agustus dan rezekinya akan sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah Three of Cup ataupun tiga piala. Untuk zodiak yang ketiga yang berpotensi kaya mendadak dan rezekinya sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Aris di sini dikategorikan seorang Aris akan melakukan kerjasama dengan orang lain yang sangat menunjang keuangannya kehidupannya serta pemasukannya sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020 kerjasama yang ia lakukan ialah dengan cara mempercayakan orang lain memberikan suatu usaha kepada orang lain ataupun memberikan suatu saham kepada orang lain yang hasilnya sangat menunjang keuangan seorang aris di bulan Agustus tahun 2020, dan di sini kepercayaan yang diberikan oleh seorang aris kepada orang tersebut akan dijaga dengan sangat bagus dan dijalankan sesuai amanah, sehingga di sini kehidupan seorang aris akan sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020 di dalam kategori keuangan. Dan di sinilah bisa dikatakan bahwasanya seorang aris berpeluang dan berpotensi menjadi kaya mendadak di bulan Agustus tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King of Swords Secara mungkin, King of Swords itu diartikan Seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya Dan dalam kategori ini adalah Seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri Dan disini menggambarkan Kehidupan seorang Aris Keuangan seorang Aris Akan meningkat di bulan Agustus tahun 2020 Dan berpotensi kaya mendadak Serta resikinya sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020 dengan dukungan oleh seorang orang tua aris sendiri dan jika kartu di justice kita gabungkan dengan zodiak yang keempat yaitu zodiak aris di sini menggambarkan seorang aris melakukan kerjasama dengan orang lain dengan orang yang dipercayanya dengan seseorang yang amanah sehingga di sini hasilnya akan sangat bagus kepada keuangan seorang aris dan mendapatkan kehidupan yang sangat bagus kepada seorang aris dan disinilah potensi ia dapatkan untuk kaya mendadak di bulan agustus tahun 2020 dengan dukungan dari seorang orang tua, Aries sendiri. Baik, di sini bisa kita simpulkan bahwasannya empat zodiak yang berpotensi kaya mendarat di bulan Agustus tahun 2020 dan rezekinya akan sangat bagus. Itu adalah seseorang yang berzodiak Aquarius, selanjutnya zodiak Cancer, selanjutnya zodiak Virgo, dan selanjutnya zodiak Aries.